Oke, okay, ini lagi ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, Ya, yeah, ya yeah. Ya, yeah, ya yeah. ya guys kita hancurin torenya guys ayo guys kita hancurin guys torenya kita hancurin oh uh, siap ya guys kita hancurin ya guys dia, kesian banget aku serahkan tugasnya padamu guys Ya, nah. ya mati. Oh, masih Mantep Respon lagi dong, respon lagi. Jangan kira Roblox bisa. Respon. Oh itu datang. jangan matikan tower. ya kalau kita guys kita nge-kill nge-kill nge-kill ini saya langsung hmm. bel lewat besok orang yang jago emang udah bisa level up pro. Ayam pro, bro am pro udah bro Rebung, guys, gitu loh, ayo, Ah, harus ada semua, Upin takut, upin takut. Oh iya ya upin. Ya, kita mau. Bisa kita mau beli beli Woi, woi. Gogli, woi, Woi, kita nomor dua dong. Wah, kita win. Oh. Halloween potnya pasti semua orang udah Pak. Bay Panjenengan pin auto klik nih. Ma hmm. Kita bisa menang Akhirnya kita bisa menang Kita ya, semudah itu Ferguso Saya masih banyak Kita masih banyak Ferguso Kita masih banyak Ferguso Ferguso Ferguso, Ferguso, Ferguso, Ferguso. Kita masih banyak, masih banyak, masih banyak, masih banyak. Kita bakalan menang, kita bakalan menang, kita kejar dia, biarin kita menang, kita bakalan menang, kita, kita bakalan, udah, asal. udah, ya, yeah, udah, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi, ya. saya nomor satu. Apa itu? Mini. Ya, ah, Mini itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Go. Go! Aduh! Aduh! Ya, kita jadi dan wih kita kedua guys ya yeah. kita kedua apa kita ketiga tau oh. Ya guys kita main nabi. Yes saya nomor 3 nih. Nomor dua kurang Yes kita nomor tiga. Kam berapa sayang? Wow wow wow. Ya. Aziz. Ya ini kaki gratis money. Hmm. Okay Mau opi aja. Dan detik gratis tip. <tuk> <tuk> <tuk> ya. <Yeah>. Yes. <tuk> Kita jadi props. Itu menternya, itu benar-benar ngangkat, yes Kita minta, kita minta, kita minta Dari panggilan, dari panggilan Ya, apikan, yes Tengah berkenan ketawar, mah ini sih. Ini kan tergantung. Oh, yes, yes, kapar ke gua. yes, yes, kapar ke Yes, hmm. bunuh bonus sama hunter hunter kita nggak bakalan dibun bis jam rumah saya please huh. sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi uh uh uh uh tinggal tiga fokus, saya harus fokus nih, fokus nih, kalian semua harus fokus ya. Yes, yes, yes, yes. yes. Menang, uh. Wee. <laughs> kita untuk Oke ya yeah, oh Nice Touch ball Indar bola Nice Yang satu Nanti Coba ya ada nanti nih nggak oh, yes. koin gampang, koin gampang. koin gampang, Player Triple. Triple. Uh. Uh, udah finis saja siapa yang menang udah tabuk tuh gimana? kemana yes menang om joget-joget Om jam sarul lah guys nih nih nih ini mau cipain ya apa di. Aku ah rapadi semua semua Semoga ya Yes, lavan di yang ini. <SILENCIO> Baru pertama udah mati. <SILENCIO> Mulai hmm. <Ada yang> <SILENCIO> lagi. Ah. then yeah. go Mas Ini ya Kan kita ngerespon lagi Udah. jadi kita Udah. seru-seruan Udah. Epic Mini Game. Jadi kalau kalian mau main ini lagi, Part 2 tulis di komen bawah ya. Jangan lupa kalau mau subscribe ya. Sampai bertemu lagi dengan saya Jidan Nontong ya. Kembali lagi dengan Jidan Nontong nanti. Bye.